Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihuhu wa natubu min shururi anfusina wa min a'malina fala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im. Ala nabiyina muhammadu ala alih. Wa ashabihi wa sallama tasliman kathira Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa taala atas segala limpahan nikmatnya, kemudahan-kemudahan darinya, pertolongan darinya. Ia saralana asbabul khair, wafalana alilqiyam biha. Dia subhanahu wa taala Bentangkan kepada kita sebab-sebab kebaikan Dia yang memberikan taufiq, kita mampu melaksanakannya innahu la hawla wa la quwwata illa billah. guru-guru kita di sini nah juga alikhwah dan semua al-aulad al-abna banat semoga senantiasa kita diberikan semangat dalam dalam belajar Nah, ikhwata'lima'na'azakumullah apa yang dinasihatkan atau diarahkan oleh pengurus untuk kita sama saling menasihati nasihati diri saya dengan penyampaian ini kemudian semoga menjadi pelajaran juga bagi semua <San> Hafidzakumullah, <wa> barakah fikum tentang pembatal pembatal amal atau suatu perusaknya atau kurang lebih begitu. Nah, wadalaikum, ikhtilaf iman. Azza kumullah. Di lain hal kita menyadari kita memaklumi begitu luasnya rahmat Allahu jalawwadziyya pada diri kita orang-orang beriman, bahkan pada semuanya makhluknya. Ya'qullu Jalla wa'ala, Wa rahmati wa si'at kulla shayy, Fasa aktubu halil Yattaqun, Rahmatku meliputi segala sesuatu, Segala sesuatu. Nah. Maka aku akan tetapkan dia, <coughs> nah Bagi orang yang bertakwa. Wukadhalika ya'qullu Allahu Jalla wa'ala, yang di surat al hajar Nabi ibadi Anni Anal ghafur Rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku mengampuni. Anal ghafur Rahim. Aku yang banyak mengampunkan. Nah. Yaqulu ta'ala fil an'am, Kulli man fis samawati wal ardi qullillahi kataba ala nafsihi ar-rahmah kata ba'a ala nafsihi rahmah alladhi yamutatikan kasih sayang itu untuk dirinya wa fil ahadith kathir jiddan ma amsalikum hadathakumullah dalam hadis banyak bukti-bukti dalil telah isyaratkan kita akan luasnya rahmat Allah tabaraka ta'ala Luar rahmat Allah wa taala. Hadis Abu Hurairah misalnya. Nah. bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia Allahu jalla wa menciptakan 100 rahmat. Yeah. Allahu jalla wa menjadikan 100 rahmat. Kemudian وَضَعَ رَحْمَةً وَهِدَةً فِي dunya Satu dia letakkan subhanahu wa ta'ala di dunia ini sehingga dengan satu rahmah ini seperti yang kita maklumi berkasih sayang semua makhluk yang ada. Dari Nabiullah Adam sampai akhir zaman bahkan dalam riayat Al-Mamul Bukhari la تَطَعُ الْفَرَسُ وَلَدْهَا Sampai-sampai itu. binatang datang liar. Ataupun kuda-kuda itu tidak mau menginjakkan kakinya. Tidak mau menginjak. Tidak bisa menginjak anaknya. Nah. Itu asar dari satu rahmah itu. Lalu kemudian 99-nya. Allah Tabaraka wa ta'ala persiapkan. Untuk di akhirat nanti. Persiapkan. Untuk di surganya. Nah. Alhamdulillah. Kata cerita seorang perempuan sabi. Sabi. Wanita tawanan tersebut. Ketika satu hari pemandangan dia memeluk. Dia punya bayi atau anaknya. Dihangatkan di perapian begitu. Di, api unggun. Nabi Wasallam melihat dari kejauhan. Kemudian mengatakan kepada para sahabat. Atadunnu anna ha tulqi wa ladaha wa la finar. Wahai para sahabatku, adakah kalian mengira bahwa itu si ibu mau melemparkan anaknya ke api itu? Sontak para sahabat mengatakan tidak rasul. Walai ya rasulullah. Justru itu kan pemandangan kasih sayang yang tak tergambarkan, tak terbahasakannya. Tidak, tidak, tidak ada orang memahami seperti itu. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَلَىٰ صَلَىٰ وَهَذَهُ وَقَالَ لَاللَّهُ أَرْحَمُوا بِعَبِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا Benar-benar Allah SWT jauh lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya daripada si ibu itu kepada anaknya. Ikhwat Al-Iman Rahmat Allah Jalla wa'ala itu luas Nah belum berbicara tentang bagaimana ampunannya kepada orang-orang yang datang membawa selangit bumi kesalahan tapi dia minta ampun diampuni dia oleh Allah azza wajalla belum lagi dia subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang binasa yang nah dia mendapatkan dia masuk neraka tapi diselamatkan oleh Allah tabaraka taala belum lagi nah itu semua okadzalika kama fil hadis Allahu Jalla wa Ala menetapkan. Nah. bahwa an rahmati Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Al hadits. Al hadits. Nah, tapi itu semua ikhtilaf iman mungkin membuat sebagian kita terlena seperti di Nino Boboi. Jadi seolah kemudian kita merasa aman darinya. Merasa aman. Maka di sini penting pembahasan hal-hal yang merusak amalan. Ya. Tadi dimah di depan itu bisa membuat kita terlena. Al-Murji'ah orang-orang yang mengakhirkan amal, kenapa begitu? Dia jatuh di sisi ini. Dia menggampangkan urusan dosa. Kenapa? Karena yang di dalam mindset dia. Dalam pembahasan dia. Inna allaha ghafurun rahim. Saja. Allah maha pemaaf. Allah maha mengampunkan. Hal-hal yang begitu. Semuanya dalam pembahasannya. Hmm. Sehingga mereka mengakhirkan amal. Sehingga mereka menggampangkan. Nas'alullah nas s.a.w. Sal besok kita beristighfar. Besok kita minta ampun. Menggampangkan urusan. Nah, jadi. Ada bagus pernyataan di Nukil. Oleh para ulama yaqul al-Imam al-Manawi rahimahullah ketika berbicara tentang ayat-ayat hadis keluasnya rahmat Allah jalla wa'ala ala ampunannya dan lain sebagainya beliau mengatakan ini janji Allah jalla wa ala. ini janji Allah walakin liyatanabba as ان السلف كانوا مع زهدهم وعبادتهم وقربهم من الله تعالى وعلمهم بسعة رحمته يخافون أن لا يتقبل الله منهم كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أنهم إلى ربهم نعم راجعون المؤمنين المناوي mengatakan al-manawi hanya saja Hendaknya orang-orang yang berjalan menuju Allah. Yang menegakkan ibadah. Perhatikan. Cermati lagi. Bahawa salaf. Salaf. Orang-orang terdahulu yang saleh, Mereka bersamaan dengan kuatnya kezuhudan mereka dalam kehidupan dunia. Dekatnya mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Luasnya ilmu mereka. Mereka faham betul tentang keluasan rahmat Allah. Besarnya ampunan Allah. Bersamaan dengan itu semua. Rasa takut mereka untuk tidak diterima amal saleh mereka itu sangat besar dan tebal. Hendaknya kita-kita yang berjalan menuju Allah dalam ibadah kita perhatikan ini. Kata alimam imam al-manawi rahimahullahu nah. Dan membacakan ayat al-mu'minun tadi. Orang-orang yang mengeluarkan sebagian apa yang mereka diberikan. Nah. Ya yani mereka bersedekah, beribadah, berinfak, berbagi. Walakin ma kaunihim madza wa wajilah dalam keadaan bergetar hati mereka ini, ini ini. Sedekahku diterima apa tidak ya? Hadza salaf wa qulubuhum wajilatun. Mereka menyadari mereka sadar mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam riwayat al Bukhari hadithu Aisyah itu dipertanyakan siapa sih mereka yang beribadah tapi takut. Itu mereka itu orang-orang yang sholat, puasa tapi juga mencuri. Mencuri, berbuat dosa. Itukah orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ya Rasulullah? Ini orang yang mencampur amalan salih dengan talih. Rasulullah tidak, bukan. nah Bukan beribadah tapi bergetar hatinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hum alladzina yasumun wa yatasaddaqun wa yakhshawna an la yataqabbalallahu Ini mereka. Ini mereka orang yang salat, orang yang bersedekah, namun mereka khawatir, sangat takut kalau kalau mereka tidak diterima amalan mereka. Nah, subhanallah. Dan Riwayat yang begini di kehidupan salaf sangatlah banyak ayol ikhwah. Menunjukkan kuatnya keikhlasan mereka beribadah kepada Allah. Berserta beserta takutnya dalamnya khawf mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, Karenanya, ya tadi penting, bagus untuk kita saling menasehati, mengangkat nasihat di majelis umum khusus anak-anak kita. Kita sendiri sebagai pecut bagi kita apa yang merusak amal, nah apa yang merusak amal, apa yang setidaknya kalau tidak merusaknya secara totalitas akan mengurangi kadarnya kadar perolehan pencapaian kita di sisi Allah Azza Wajal. Nah, tapi bahkan pentingnya hal ini. Butuhnya kita membahas perkara seperti ini. Allah Azza wa Jalla buatkan tamthil. Perumpamaan yang sangat indah dalam surat al-Baqarah itu tersebut. Pemilik-pemilik kebun yang luar biasa. Tapi endingnya terbakar. Endingnya rusak. nah Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi أي ود واحدكم أن تكون له جنت من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل ثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وعصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت. كذالك nah. buatkan perumpamaan. Bukankah setiap kalian mendambakan suka cinta kalian untuk punya kebun-kebun anggur, kurma, ha? mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Lahu fihamin kulle thamarat di mana dia di situ di kebunnya itu memiliki semua buah, semua buah ada. Lahu fihamin kulle thamarat. Semua. Nah, tapi asabahul kibar ini pemilik kebun ini menua. Dia menua tua dia, berlanjut usia. Artinya tidak bisa lagi kerja seperti kemarin ketika kuatnya. Artinya berkurang kualitas dia punya kebun, huh, buah, apa segala macam. Tidak hmm, dirawat. Hmm, tua. Nah. Walahu zurriyatun du'afa. Ada dia punya anak-anak. Ada anak-anaknya tetapi anak-anaknya lemah. Kala ahlu tafsir, lemahnya imma karena memang masih kecil. Tidak bisa bantu abinya kerja. Atau memang udah besar tapi nggak punya kemampuan di bidang itu. Lahu zurriya itu du'afa. Apa yang terjadi? Fa'asabaha i'asarun fihi nar. Datang angin yang membawa api. Habis dilahap itu. Nah. Pahtaraqat. Begitulah Allah Taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Nah. Dalam sahih Al-Bukhari sahabat ibnu Abbas menafsirkan ini ayat. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Dharaba Allahu mathalan li'amal." Ditanya radhiyallahu taala anhu, "Ayyu 'amal?" "Ayyu Faqala, "Li'amal rajulin kana ya'amalu bi Allahi, thumma ahraqa ash-shaytan 'alayhi 'amalah." Sahabat mulia Imamul Mufassir di dunia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu menafsirkan mengatakan Allah buat perumpamaan Allah jalla waalahe buat perumpamaan untuk sebuah amalan. Persahabat bertanya amalan apa wahai bin Abbas. Nah, boleh menjawabkan amalan seseorang, amalan seseorang dengan sebuah ketaatan satu ketaatan lalu syaitan membakar dia punya amalan, syaitan membakar dia punya amalan. Jadi ini penting, khawatir iman, pembahasan apa tadi? Pembatal, pembatal amal, pembakar, pembakar. Agar kita tidak tergiur, tidak tertipu, kita kira telah membangun selama ini, atau tidak memperhatikan sisi perusahaannya itu tadi kan sebagian orang gitu, nggak mau mem membahas hal-hal yang apa begitu? Nah, dia membangun, membangun saja, sholat, sholat, sholat, sholat, pokoknya yang disebutkan ini. Nah. Maka begitu pula sisi sebaliknya harus kita bahas. Kita capek-capek membangun. Eh ternyata rubuh. Nah di sini pentingnya. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya berkata tersebut. Pemilik kebun. Lahu fihaminkullis samarat. Semua buah ada. Buah solat ada. Buah hajinya berkali-kali. Buah umrohnya Masya Allah. Buah berbagi. Buah oh, semua kebaikan ada di kebun amalan ini. ada. Tapi begitu keadaan. Ini mungkin menjadi majelis kita yang pertama dari pembakar atau pembatal atau perusa itu wa, wa pertama dan terutama yang terbesar yang paling parah adalah ashirku billahi azza jalla. ada daun penyakit yang ya mematikan daun katil. yang busuk ya. Tidak ada jalan bagi orang selamat. Tidak ada keselamatan bagi orang. Kalau dia membawa mati, kesyirikan ini. Tidak ada solusi baginya kecuali dia harus bertobat. Bertobat sebelum meninggal. Wa man taba, taballahu alaihi. Yang bertobat, Allah akan terima tobatnya. Nah. nah, Rusak semua kalau dia sudah menjangkiti seseorang. Nah, kami telah wahyukan kepada muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, apa wahyunya isinya, bahwa engkau kalau berbuat kesyirikan akan dihapus semuanya, dan nah, terhapus semuanya. Kemudian tergolong orang-orang yang merugi. Ini firman Allah Ta'ala kepada nabinya. -Nabi. Artinya, Nabi saja. Tidak bisa kita hitung kadar berapa banyak amal salih Nabi SAW. Baik yang beliau lakukan sendiri atau perolehannya dari kita. Yang bersolawat. Setiap orang berbuat baik Nabi dapat. Tapi toh, sebegitu besar amalan beliau kalau terjatuh dalam kesyirikan. Lahabitan na'amaluka. Nah, habis. Nah. Allah taala كذلك في النساء الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء tidak akan mengampuni orang-orang yang mati datang kepada Allah membawa dosa syirik dan selain itu akan diampuni selain itu akan diampuni nah jadi hendaknya kita mengerti ya kama kalahul ulama Diarahkan kita oleh para alim ulama, Camkan bahwa Tidak ada yang bisa tegak berdiri. Bersama kesyirikan semua amal. Tidak ada satu amal pun. Yang bisa tegak berdiri. Disandingkan bersama kesyirikan. Kecil, besar, sedang. Murah, mahal. Tidak ada yang bisa berdiri bersama kesyirikan. Tidak ada yang bisa berdiri bersama kesyirikan. Nah. Yaqulu ta'ala. Di surat al-Isra, وَمَنْ أَرَادَ وهو مؤمن. Hmm. وهو مؤمن. كان سعيهم Yang berusaha, menginginkan akhirat, ya yeah. dia menginginkan akhirat, kemudian dia tempuh sebab dia berusaha, dalam keadaan dia beriman. Hmm. Bahawa mukmin itulah orang-orang yang disyukuri amalnya, itulah orang-orang yang disyukuri perbuatannya. Lakin intabihubarakalahfikum, bahwa mukmin dalam keadaan dia beriman. Kenapa? Karena musyrik, kafir, tak maahu memahwaiu amal, tak bisa tegak berdiri apapun dari perbuatan baik padanya, tak bisa. Harus mukmin, wujud. Mu dia bertauhid kepada Allah. Coba semuanya tidak ada pembahasan kalau kita menggampangkan kesyirikan. Coba, kan sebagian orang umum ya, tanda kutip. Kita kalau ajar mereka doa-doa, wirid wirid pagi dan petang kan bersemangat tuh. Semangat sekali Masya Allah. Ada pengajian, ma -ma, ya apalagi yang sedikit bercerita tentang fadilah sebuah doa pagi dan petang begini penghapusan dosa-dosa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu, -mulku, lahu Ayy, begitu masa masuk kan betul itu terlihat amalan kita ringan tapi perolehan tuh luar biasa ikhwan bayangkan antum amalan al al, -al, -al, -al wal amalan pagi petang semuanya apa wirid-wirid atau apa begitu yang kita bersemangat sekali sebagian orang semangat sekali itu tidak ada, fadilah itu tidak ada semua, kalau antum hmm, berbuat kesirikan, tidak ada itu semuanya fadilah itu hangus dia tidak bisa dia berfadilah jangan sekedar fadilah syafaat, jangan bisa berkutik tidak bisa kita memberikan orang yang berbuat syirik itu syafaat nah, apalagi fadilah-fadilah amal itu tidak ada pembahasan begitu bagi orang yang berbuat syirik La tak ku memahumu amal, tak bisa tegak bersamanya satu amal soleh pun. Waddallilah ala dalik tadi al isra, bahwa mu'min nih eh, mafhumul mukhalafah daripadanya adalah bahwa syirik, kafir, tak bisa. Nanti kalau dipaksakan ya, gayur masykur, tidak disyukuri perbuatannya, tak digubris. Nah. Bahkan kembali menjadi wabal, menjadi petaka baginya. Hadith dalam Sahih al-Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan tentang eh, Abdullah bin Jubairan. Abdullah bin Jubairan eh, sosok yang baik dulu di zaman jahiliyah. Nah, sosok yang baik, suka menjamu tamu, suka membuatkan jajan bagi jamaah haji. Ennas, eh, masyaAllah, kerim, orang derma. Aisyah Bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang amalan Abdullah ibn Jura'an. Hal. Yakbal minhu. Apakah diterima amalnya begitu? Dulu dalam keadaan dia jahiliyah, Kasih makan. orang, Dia bantu orang-orang yang terzalimi. Banyak kebaikannya. Apa kata Nabi s.a.w. Rasulullah bersabda mengomentari. "Qala ma nafahu dhalik. Ma nafahu dhalik. Innahu lam yakul yauman. Rabbi ghefir li khati'at yaumad din. Nabi s.a.w. Berkata kepada Aisyah. Tidak ada manfaat bagi dia itu. Tidak ada manfaatnya baginya itu. Karena sesungguhnya dia tidak pernah menyatakan. Rabbil ikhfir li Madin, din. Ya'ni kata para ulama. Tidak pernah dia beriman. Inna ad-dinah inda Allah. Al-Islam. Adin din هنا, Di antara maknanya adalah amal. Al-amal yang diterima itu. Hanyalah amalan yang dibangun di atas Islam. Kalau antum tidak Muslim. Non Muslim banyak non Muslim sumbang masjid banyak sumbang pondok pesantren bahkan pengadaan apa begitu untuk yayasan banyak banyak. Lain hal nafahul dalik kala Nabi Yusuf Sallam mana fahul dalik tidak ada manfaat ada manfaat ada manfaat. Yang manfa di rahmati Allah. Nah jadi dan begitulah adalah sunnatullah tabaraka wa taala bahwa Allah azza wa jalla tidak menerima amalan kecuali dari mereka yang bertauhid. kecuali dari mereka yang bertauhid. Tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba. Hadis Muadz yang anak-anak kita tentunya banyak hafalkan. Bagaimana penegasan Nabi diulang-ulang terus. Ya, diulang terus pertanyaannya. Ya Muadz. Panggilannya Mu'ad sudah bilang, labbaika ya Rasulullah. Lagi dipanggil, hai hey Mu'ad. Labbaika ya Rasul Ya Mu'ad, tiga kali. Eh, mengisyaratkan pentingnya hal yang akan disampaikan nanti. Kamu tahu enggak nak apa itu hak Allah? Nah, dari hamba-hambanya. Dan apa hak hamba dari Allah. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Dia oh, dikasih tahu. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini menegaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang untuk mentakrir penegasan akan pentingnya perkara ini, pentingnya hal yang akan disampaikan, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan kita diadakan dalam kehidupan dunia ini. Wamakalakul <tuh> jin nawalin sallallahu alaihi abdu ini, kalabnabas ayyuhihi duni untuk mentauhidkan Allah. Dia segera beribadah. Orang-orang beribadah. Mencampurkan ibadahnya kepada selain Allah juga. Enggak. Harus mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah. Nah. Kedalika. Qauluhu ta'ala wa in min ummatin illa khalafihanadhir. Nah. Khalafihanadhir. Setiap umat telah berlalu padanya. Ada pemberi peringatan. Qala bin Abbasin radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Nadhirun bitawhid. Wa nadhirun ani syirik. Pemberi peringatan. Ini yani kepada pentingnya Tawhid. Keutamaan Tawhid. Dan memperingatkan buruknya. Bahayanya syirik. Hada. Wa in min umatin khala. Naam. Illa khala fiha nadhir. Illa khala fiha nadhir. Ikhwaliman azza kumullah. Tadi juga disyaratkan di depan. Nanti terbawa lagi kepada kehidupan akhirah. Urusan akhirah enggak kelar. Perkara-perkara syafaat yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Nah, seperti yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita, itu perkara syafaat khusus dari ahli tauhid untuk ahli tauhid. Jangankan, ya? Sebagian orang yang melakukan kesyirikan dalam masa hidupnya. Jangankan dia akan memberikan syafaat. Dia saja nggak berhak mendapatkan. Dapat saja enggak. Tapi gimana dia mau memberi? Faqidu syai la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak akan bisa memberi. Maksudnya, kan fenomena begitu. Sebagian orang meminta keberkahan. Minta syafaat. Ya kan? Kubur fulan, fulan, fulan, fulan. Hmm. Padahal notabene orang jelas dulu tidak. Hmm, apa, mementingkan pelajaran tauhid atau bahkan populer dengan pelanggaran pelanggaran syariatnya dalam bab ini, nah. menggampangkan urusan kesyirikan, azimat dan sebagainya begitu begitu, lalu kemudian meninggal kita klaim dia menjadi wali lalu minta syafaat di kuburnya, nah, oh syafaat Jangankan mau berdiri sebagai pemberi syafaat. Orang-orang yang berlaku kesyirikan nggak berhak diberi. Gimana lagi dia akan memberi? Nah. Nikhatalimana 'azzaakumullah dahsyat. Perkara kesyirikan Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang maklumi mengajarkan para sahabat doa-doa akan agar selamat dari kesyirikan. Nah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk terjatuh dalam kesyirikat. Nah. Min an usyrikabika syai'an. Baik aku ketahui atau aku tidak ketahui, ya Allah. Nah. Bal a'azamu min zalik. Ayat dalam surah Ibrahim tersebut. Nah. Wajnubni wabaniya anna'bulal asnam. Selamatkan aku dan anak-anak turunanku dari berbuat syirik. Fahadza Abu'l-Mu'ahid Ibrahim A.S. Begitu kekhawatirannya. Lah kita. Kemudian tidak mengindahkan perkara seperti ini. Di ketika kita sangat-sangat butuh kepada membangun amal. Nah. Butuh kita kepada amalan kita. Ikhwat Al-Iman Azzakumullah. Kemudian. Juga. Di antara perusak, amalan yang lainnya, nah, kala Arya, Arya ini mirip kesyirikan tadi, lebih kecil skupnya. Orang sholat, kepingin dilihat. Apa saja? Orang mengaji, baca Al-Quran, kepingin dikatakan qari. sama FELHADIS. Nah. Atau dia belajar ilmu untuk dikatakan alim Itu hal-hal yang Menodai Keikhlasan Ikhlas seseorang dalam Belajar Al-Riya Wa huwa syirkul asgar Yang diisyaratkan dalam hadis-hadis yang kita Maklumi walhamdulillah Maka hendaknya kita Selalu mewaspadai khotimah apa maunya kita ini. Salat kemudian mau dilihat orang, nas. Kasihan. Tidak ada perolehannya di sisi Allah Azza Wajalla. Dia hanya dapat pujian manusia, pujian berumur. Ma wa indakom yamfadu wa indalallahi baq. Hari ini kita dipuji, besok. Hmm. Dan seperti dalam banyak asar juga. Barang siapa yang raa ai yani fi an raa Allahu raaahullah wa man samia sam'ahu Allah Yani yang berbuat ria di hadapan manusia kepengin dilihat baiknya nanti dia akan mendapatkan kebalikan dari keinginannya uqiba bi naqidh qasdihi Dia akan dihukum oleh Allah dengan kebalikan dari apa yang dia mahu dia sholat dia bagus-baguskan sholatnya ngaji ngajar apa segala macam justru dibongkar aibnya oleh Allah diperlihatkan di manusia kurangnya. Rasulullah saw. Begitu pula yang sumah ini ria sumah itu ria hanya mendengar <coughs> amalan yang bersifat suara. Hmm? Kalau ria itu kan yang visual kalau ini yang audio untuk memperdengarkan bacaan, perdengarkan nasihat, apa Nabi Alaihi kepingin diangkat dan sebagainya, sama Allah maka ancamannya berbahaya ini Allah akan bongkar dia punya kebusukan Nabi Alaihi Wasallam. dan sebagainya dalil-dalil yang ada pada bahayanya arwah semua. di diantara yang ketiga kemudian yang membakar atau merusak amalan salih seseorang. Ah, intihaku maharimillah fil khalwah. Intihak maharimillah fil khalwah. Eh, berbuat dosa ketika bersendirian. Hmm? Bermaksiat kepada Allah ketika kesepiannya. nah hadis disahihkan oleh Syekh Al taala dalam Sunan Ibnu Majah dari Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sauban radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "La aqwamun min ummati yawmal qiyamati" بحسنات كامثال جبال تهامة فياتين اقوام من امتي يوم القيامه بحسنات كامثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا فقال الصحابة رضي الله عنهم صفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم فقال النبي هم منكم Sahabat Thauban mengabarkan bahwa Nabi SAW. Bersabda, benar-benar nanti di hari kiamat itu ada umatku, sebagian umatku akan datang kepada Allah membawa kebaikan sebesar gunung tihamah. Maksudnya nama-nama gunung. Maksudnya gambarkan besar ini amalan. Bukan kalen-kalen. Ya'ti la ya'tianna akwamun ummati bihasanat. Dengan kebaikan. Ka'amthali jibjibali tahamah. Nah murni, bersih dia punya amalan maksudnya, jangan lantum tanya ikhlasnya, jangan lantum tanya eh, bagaimana fikih solatnya tidak eh, usah, bayidah ada khair, sudah nah, berbicara tentang hajinya, umrahnya, sesuai dengan sunnah, bayidah di, di antara yang disarahkan oleh para ulama, bayidah tidak ada masalah, dalam perkara amaliyahnya itu enggak ada tetapi Ya jahaluh Ya Allahu haba aman surah jadikan buih atau jadikan kapuk apa begitu yang bertebangan berterbaran kemana-mana saking ringan yang nggak punya beban, nggak punya berat. Hmm? Haba aman surah. Persahabat takut. Persahabat tanya ya Rasulullah sifatkan kami bagaimana itu bisa terjadi? Siapa itu orang-orang? Bagaimana sifatnya? Kami takut tergolong mereka. Ini imannya ini ini kalau kita merasa aman kita, alhamdulillah. lana ya Rasulullah. Bagaimana itu orang-orang? Kami takut tergolong mereka Rasul. Rasulullah bersabda mereka itu sama kayak kalian. Mereka dari kalian. Mereka sholat sebagaimana kalian sholat. Mereka puasa sepersis sebagaimana kalian puasa. <tuk> bahkan mereka mengambil sebagian malamnya sebagaimana kalian mengambil sebagian malam untuk kalian jadikan salat malam <tuk> kalian ada amalan sunnah cuman bedanya di sini <tuk> hanya saja mereka enggak bisa bersendirian dengan keharaman di langsung <tuk> <tuk> tidak bisa dia bersendirian dengan keharaman kecuali dia lakoni. Ini, ini. Jadi ini juga pembatal ini, pembatal ini. Makanya yang ketiga disebutkan tadi intihaku maharimillah indal Maka kita eh, pikirkan ke situ, ikhwatal iman azzakum ulana sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang keempat di antara yang membakar, yang merusak amalan. Qala'al Nah, menyebut-nyebut kebaikan. Ini terkhusus ibadah harta misalnya. Ya kan? Dalam surat al-Baqarah yang dimaklumi. Ya kudut tabarak kawatala ya ayyuhalladzina lazina aman wula tubutri lu sadakotikum jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan kalian sebut-sebut dan nyakiti orang yang kalian beri jangan ada pembatalan ini karena bahasanya tubutri lu ya habis dia Coba kamu ini nakal sekali Kalau bukan sayang sekolahkan kamu Mana kamu bisa jadi begini Kayak disebut Bayangkan seseorang dikasih Kesabaran oleh Allah bertahun-tahun Biayai anak yatim ini hmm? Bertahun-tahun dia sabar Eh dirusak Dalam semalam gara-gara emosinya Kalau bukan sayang biayai kamu Mana kamu jadi orang Kayak gini Kamu tidak tahu terima kasih kamu Nah, nawait bilal, nawait bilal. Ini bahaya, ya? Jadi ibadatul amal bilman, man dzikru hasanati dia sebut-sebut kebaikannya kepada orang. Wal ada lebih parah lagi dia sakiti orang, dia sakiti orang dengan penyebutan itu. Nah, hadis Abu Dar <coughs> dalam hadis. Rasulullah sallallahu Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum alim" فقالوا صفهم لنا يا رسول الله "faqad khabu wa نعم فقال صلى الله عليه وسلم wall -wal mu ini tiga orang Rasulullah RasulullahSAlam bersabda ada tiga orang yang Allah ta'ala tidak akan lirik mereka dan tidak akan memberssihkan sucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih Hai persahabat bilang sungguh celaka itu orang-orang celaka mereka tolong sifatkan kepada kami bagaimana mereka ya Rasulullah maka Nabi bersabda, tiga orang itu adalah Al-Musbilu Izarah, yang isbal. Dalam pakaiannya, celananya. Tussarungnya. Yang kedua, al Ini dia. Yang suka menyebut-nyebut dari kebaikannya. Nah, yang suka menyebut-nyebut daripada kebaikannya. Nah, dia sebut. Nah. Kemudian yang ketiga, yang menjual barang dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta, sumpah palsu ini, nah, sumpahnya banyak sekali dan bohong ini, orang-orang yang tidak diri, yang kedua, almanah <tuh> nabi mengangkat menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri kemudian yang kelima, Al-Khamis di antara perusahaan amalan itu, ayuhal ali akhwafil nam رفع الصوت فوق صوت sallallahu sawt, alaihi wasallam mengangkat suara melebihi suara nabi ini juga pembatal amal nah para ulama menghitungnya mengkategorikannya pembatal juga ini. nah bahkan kata Ibnu Qayyim hatta ba'da ma Rasulillah setelah sepeninggal nabi pun nah itu ada itu bentuk pengangkatan suara Bagaimana ngelunjak kepada Nabi SAW setelah meninggalnya? Yaitu anda ngelunjak dari sunnahnya. Kata Ibnu qayyim rahimahullah. Bahaya itu. Bahwa anda benar-benar ketika mengerti ini sunnah. Ya, ini sabda. Nabi SAW bahkan tidak perlu ditafsir. Tidak perlu disarah. Kalimatnya sarih, sahih. Kalimat yang jelas. Tidak ada kata-kata keduanya tidak bersayap begitu. Lalu kemudian nyata-nyata anda mengatakan pendapatku lebih banyak, eh lebih baik, ya logika uh, profesor Fulan lebih cocok. Nah, ini ini dikhawatirkan ini pembatalan, ini bentuk ngelunjak, bentuk ngangkat suara di atas suara Nabi. Nah, adapun tentang ini ayatnya berbunyi dalam surat Al-Hujurat. Ya amanu, la nah. jahri li wa antum la jangan angkat suara kalian melebihi, ya? melebihi suara Nabi. Juga jangan panggil beliau dengan panggilan-panggilan lumrah yang kalian gunakan kepada saudara-saudara yang lain. Jangan. Bilau Nabi. Nah. Kalau kalian suka melakukan begitu, kalau kalian tetap saja melakukan itu nanti antah batalo a'malukum. Batal kalian punya amalan nanti. Nah. Ini ikhwataliman a'zakumullah, dalam kadang kalian tidak menyangka. Wantum la tashurun, dalam kadang kalian tidak merasakan itu. Al Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ini dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga setelah beliau meninggal. Nah. "Lima za lannahu sallallahu alaihi wasallam muhtaramun hayyan wa Karena beliau itu terhormatnya hidup dan mati. Hmm. Sebagaimana ketika hidup beliau sallallahu alaihi wasallam kita enggak boleh kurang ajar, ngangkat suara melebihi suara beliau atau manggil beliau sebagaimana kita panggil-panggil teman. Karena beliau terhormat ketika hidupnya, setelah meninggalnya pun beliau terhormat. Makanya ini tidak diangkat. Enggak bisa antum bilang, eh kan sudah meninggal begitu. Beliau terhormat hidup dan mati sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat yang lain beliau bawakan juga 5.30 innal ladzina yaqudduna 'inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allah qulubahum lit taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang-orang ya, yang merendahkan suaranya ya kan? Ditaabirkan dengan Gaddul aswat nah, Biasanya kita dengar Gaddul basar Artinya itu menampakkan adab Yang luar biasa Menundukkan suara di hadapan Nabi Orang-orang yang begitu itu orang-orang yang bertakwa nah, Menunjukkan adab yang sangat Bagus kepada Rasulullah SAW Begitu pula bentuknya taqdimul kalam ala kalamihi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan pendapat ra'yu daripada apa yang beliau sabdakan. Ini juga kurang ajar yang seperti ini ya. Tidak memilih per, per pilihan beliau itu namanya. Nah. Ikhwati liman a'zakakumullah. Sementara kita maklumi diantara syarat diterimanya amal soleh adalah ikhlas dan mutabaah. Tidak ikhlas saja tapi harus sawaban. Kayfas sawabu fil amal an yiwafiqa sunnata rasulillah. Bahwa dia cocok dengan sunnah nabi. Maka ketika kita melunjak atau mengangkat suara atau yang semakna dengan itu tidak adab maka dikhawatirkan kita akan kata idul qayyim antarudal al-amal di tolak kita punya amal nah taib yang keenam sedikit lagi ya nah eh. akhir Diantara yang merusak atau membakar atau membatalkan tergantung kadarnya bersumpah atau melampui sum sumpahnya Atas apa yang menjadi ketentuan Allah. Ya, ya ini. Bahasanya di situ. At-ta'alli ala Allah. Bersumpah atas nama Allah. bahwa dia melakukan begini-begini. Padahal itu. Kayak kita yang ngatur Allah. At-ta'alli ala Allah. Nah, Hadis disahikan oleh Syahal al-Bani rahimahullah. Hadis rawa Abu Dawud. Dalam sunannya. Eee. Uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bersabda Nabi s.a.w. alaihi wasallam, "Kana rajulan Israil muti'un wal muqsir, al Fa al la nah. nah. Abu Hurairah nah. Jadi, ada juga dalam sahih muslim tapi beda bentuk ceritanya itu makna sama dan berita tabu Daud, Abu Hurairah menceritakan Nabi bersabda dua orang yang bersaudara di zaman Bani Israil. Satunya orang taat, satu orang kurang, maksudnya orang suka bermaksiat, apa nakal lah. Terus saudaranya yang taat ini terus memperhatikan perihal saudara yang nakal yang suka melanggar. Haketemaya sampai-sampai jengkel. Saudaranya yang nakal ini, hal ini Warobih. Biarkan aku bersama Robku. Emang kamu ini diutus untuk memantau aku saja. Hmm. Biarkan aku urus enti urusanmu. Naik pitam yang taat ini marah, kemudian dia bersumpah membawa-bawa nama Allah. Ini bahayanya. Dia bilang begini, Wallahi layu nar. Saking marahnya, demi Allah Allah akan masukkan kamu ke neraka. Demi Allah, dalam riwayat yang lain, Allah tidak akan ampuni kamu. Hmm, saking marahnya. Ini namanya mendahului takdir Allah, membawa-bawa Allah bahkan untuk sesuatu yang belum tentu. Kok bisa Allah tidak mengampuni sifunan? Nah Dari mana kamu tahu istilahnya begitu. Maka kemudian singkat cerita, hadisnya panjang, Rasulullah bercerita, itu di hari kiamat itu dibangkitkan mereka berdua. Dalam riwayat muslim. Dibangkitkan mereka berdua, lalu kemudian dihakimi siapa dulu yang bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak akan mengampunkan si fulan <tuk tangan> aku ampuni dia sekarang Wa <tuk tangan> dan aku batalkan amalmu, karena kamu sombong, congkak dan bahkan membawa nama Allah untuk sesuatu yang besar kita jadi pelajaran se seemosi apapun kita kita akan ingat hmm, perkara ini, dalam artian Siapa juga kita, walaupun antum ustadznya, kita kadangkan gitu marah. Mungkin, anak kita terlalu nakal, oh, wallahi masuk neraka kamu nanti. Eh, gak, gak, gak usah memastikan. Jangan-jangan dia sebelum dia meninggal dunia banyak mengalami petaka ujian-ujian yang menghapus dosanya. Atau jangan-jangan dia terkena pintu hidayah, terketuk hatinya dengan hidayah, lalu dia sadar. Lalu kemudian Anda, bagaimana keadaan Anda? Belum tentu juga kita istiqomah di atas jalan aqidah sahihah manhaj Salimah. Alhamdulillah. Jadi jangan urus, ya urusan prioritas eh, hak Allah Ta'ala saja. Urusan memasukkan orang neraka bukan di tangan kita. nah Makanya dalam hadis itu bunyi seperti itu. Akuntabi aliman, apakah kamu mengerti tentang diriku? Nah atau apakah kamu mampu untuk melakukan apa yang dilakukan tanganku hmm. nah, kita dikhitab di seperti itu bagaimana mengerikannya di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa taala makanya diantara pembatal amal itu adalah adalih al Allah pada akhirnya dikatakan kepada orang itu lakadharfar tu lahu wa ahbat tu kuampunkan dia kubatalkan amalmu kamu hmm. nah, Nasalullah s.a.w. ini Se beberapa perkara <tuh> yang terutama dan paling utamanya adalah kesyirikan kepada Allah, kemudian riak, kemudian menyebut amalan, kemudian bersendirian, melakukan keharaman ketika bersendirian, dan lalu bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak mengampunkan seorang terlepas antum lagi marahkah emosi kena tapi harus tahan diri nah terbanyak beristighfar langsung bertobat nasuha kalau kita terucapkan ucapan seperti itu aku luka kalau ada benarnya dari Allah Taala semata kurang alfa adalah karena lemahnya ilmu saya dan syaitan wala'afat minkum waakhir دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى wa وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <coughs>